Bagi yang sudah mensupport channel ini, Bang Mimin selalu mendoakan untuk kalian semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran. Amin. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang ini, Bang Mimin akan menginfokan mengenai polling online. The Masked Carming Male Celebrities 2022 Untuk info sementara di siang hari ini Persahabat, ya. kita simak Untuk Rizky Bilar, Alhamdulillah masih berada di puncak Dengan perolehan voting 3001 votes Sedangkan di nomor 2 ada Rangga Azo Dengan perolehan voting 2849 votes Yuk, terus semangat untuk warga Konoha, mudah-mudahan kekepakan kita semakin solid, mendukung yang terbaik buat Rizky bilar dan semoga mendapatkan predikat sebagai The Most charming Male Celebrities 2022. Dan untuk berikutnya, kita simak juga bersama ya ada potret Abang L lagi bareng, Mama Windy nih persahabatnya masya Allah bahagia terus nih ya untuk Abang Fatih, memang terlihat banget ya Abang El karisma dan pesonanya luar biasa. Sepertinya Mami Windy ini lagi terpatih-fatih nih ya pasti banyak sekali ya di galerinya foto bareng Abang El ini kiat banget masya Allah. Dan postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Abang Naskor El banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Leoni 2889 mengatakan Kayaknya Mami Windy sedang terfatih-fatih nih Katanya tuh Masya Allah banget ya Abang L Semoga semakin banyak yang sayang Semakin banyak yang cinta kepada Abang L Amin Kemudian disimak juga bersahabat Ini ada momen spesial juga terbaru vitamin bahagia yang kita dapatkan Bibi lagi belajar main piano dengan Papa Bilar Tuh, Sepertinya Papa Bilar baru bangun tidur ya Terlihat dari raut wajahnya Aduh Masya Allah Tetap kita bahagia banget ya Melihat Abang L yang begitu pintar Yang begitu cerdasnya Persahabat ya lagi main piano bareng Papa Momen ini pun persahabat ya Tentunya banyak sekali komentar Dan respon yang diberikan Sebelumnya ada kalimat caption yang dituliskan oleh abang underscore L situ dikatakan Ayang Fatih, belajar dulu sama Papa Piana Biar bisa duet nanti sama Bunda Amin ya Allah Masya Allah banget ya Kita lihat juga di kalimat komentar Dari akun ONC Mengatakan Gas Alfatih biar Papa Bilarnya pusing Kan kemarin Alfatih dikasih nangis tuh Aduh, Masya banget ya Banyak sekali tim dari Abang El ya <gih> Ini cute banget Abang El sudah pinter main piano tuh Dan kita lihat juga persahabat ya Ke kabar berikutnya ada unggahan Dari Air Van Hakim, ini unggahan kemarin Mengunggah foto bareng Leslar Di Aviary Persahabat ya Masya Allah Momen spesial banget ya Dan akhirnya Bunda Lesti tercapai juga nih, pengen naik ke atas dan pastinya ini momen yang sangat bahagia untuk kita semua dan pastinya juga kita nggak sabar banget yang menyaksikan vlog Leslar di aviary Wah Irfan Hakim. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Irfan. Nida katanya pengen naik ke sini dari pas hamil besar. Sekarang abang Elnya udah lahir langsung cus naik. Terekelan katanya tuh ya Kalau kata bahasa Sundanya Masya Allah, Abang El Tentunya pasti bangga banget ya Punya orang tua Seperti Lastin dan Bilar Yang sangat luar biasa Kemudian juga bersahabat Kita simak Di unggahan Bunda Lesti Kejora Kemarin juga memposting foto Cute Abang Fatih Dan ternyata Bang El ini Banyak sekali orang-orang yang tentunya berkomentar diantaranya teman-teman kerabatnya Leslar ya, kita lihat persahabat dari Domi Stupa disitu juga ikut berkomentar boleh digigit dikit enggak, katanya tuh saking cute dan gemesnya nih persahabat ya ada juga tanggapan dari hari Putra Lida nih, disitu hari Putra mengatakan, ya Allah lucunya Abang El Masya Allah banget ya, makin bahagia dan bangga banget nih Abang El, banyak yang sayang dan kita juga self di dengan komentar dari Ma'e So'imah yang ikut berkomentar Eh bocah kata Ma'e So'imah ya Masya Allah Ma'e Mudah-mudahan semakin sayang ya kepada keluarga Leslar Amin Dan pastinya juga kita masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru Kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, bangin ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.